Dan informasi pertama yang akan sampaikan di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting Ada raut kebahagiaan dari Ayu Ting Ting bersama Jaskia Gotik Di sini Ayu Ting Ting menuliskan Happy Birthday sayangku Gotik semoga selalu sehat Panjang umur banyak rezeki Sukses terus selalu bahagia semakin sayang keluarga dan apa yang diinginkan semoga terwujud ya sayang amin God bless you and love you all Selalu untuk Jaskia Gotik tersayang Doa mimin juga menyertai Jaskia Gotik Semoga selalu diberikan kebahagiaan Dan murah rezeki di sayang suami dan begitu juga Dengan anaknya Semoga selalu sehat dan bahagia selalu Seperti yang kita tahu bahwa Ayu Ting Ting dan Jaskia Gotik Sudah lama berteman ya Sejak dulu bersama Jupe Masih ingatkan sahabat semua Dengan sebutan mereka berkata Cccp tidak akan pernah dilupakan oleh para sahabat, dan semuanya tetap ada dan selalu di kalbu. Untuk almarhum Jupes, semoga selalu diberikan kebahagiaan di syurganya Allah. Amin ya Robbal 'alamin. Dari postingan Ayu Ting Ting tersebut, yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk jelas kreatif, banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram milik Ayu Ting Ting. Dari Isyash kan memberikan memberikan. Walaupun love untuk ayu ting-ting Hitam dan hijau Apakah artinya Semoga Ishaishkan Fikyas memang selalu di hati Memberikan yang terbaik untuk ayu ting-ting Dan komentar selanjutnya <tik> Barokollah Omri um kening jasuki gotik style gold style Love you untuk ayu ting-ting Semoga sehat selalu dan diberikan hati yang baik ya Amin ya Amin dari Eko Patrial Super, salam buat Neng Gotik panjang umur sehat selalu dan banyak berkah, Amin, Amin. Ya robbal Alamin terima kasih doanya, Eko Patrial Super. Kemudian juga komentar datang lagi dari Elsa sayang Umi, Barokah Lavi Umrik Neng Jazz Kia Gotik sehat terus and berkah amin, ya robbal alamin, terima kasih doa-doanya sahabat-sahabat semua kemudian berita selanjutnya datang dari Ayu Ting Ting, happy birthday to my lovely stylish Eric Cayang, semoga kamu sehat, panjang umur, banyak rezeki, sukses terus semakin hits, selalu bahagia pokoknya, aku doain yang terbaik, dan semoga apa yang diinginkan terkabul sayang, amin, God bless you love you, Eric alamin di sini, Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun juga, ya, untuk Erik Halamin, stylist dari Baju-Baju milik Ayu Ting Ting pokoknya semua urusan baju Eric lah yang megang ya stylish baju terhandal karena selain Ayu Ting Ting Eric Halamin juga sering memberikan warna-warna baju terindah untuk artis-artis luar biasa lainnya ya Arya Kensa kalau kemudian juga artis yang lagi fenomenal nih ada Aurel Hermansyah, Aurel Hermansyah sering loh foto dan Pakai baju meek dari Eric Halamin. Kemudian juga ada Nindi dan masih banyak lagi artis yang lainnya yang mempercayakan status bajunya ke Erik Halamin. Pokoknya as the best untuk Erik Halamin. Ela sayang umi, baru glow up Erik Eric Semoga selalu, makin bersinar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bermain juga mendoakan yang terbaik untuk Erik. Semoga panjang umur, moralis, dan cepat diberikan jodoh yang terbaik untuk Erik. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Shifa Shifa adik dari Ayu Ting Ting yang memberikan pernyataan yang sangat menghebohkan. Ya, instastory dari Shifa Shifa menjadi sorot hari ini karena beberapa dari perkataannya membuat para netizen terkagum-kagum karena semangat dan perjuangannya. Di sini pertama, Shiva menuliskan dialah sang bintang dengan foto Ayu Tinting yang sedang duduk dan tertawa. Seolah di sini menggambarkan Beliau sang bintang di hatinya dan keluarganya Memberikan semangat untuk semuanya Kemudian status story yang kedua Kamu si bintang hebat Hebat dalam menghadapi apa kata orang Jika diberi pujian engkau selalu mendoakan Jika diberi hinaan engkau jadikan cerminan. Jangan kecil hati biarlah itu jadi urusan mereka Dan kamu harus lebih baik dari mereka karena sering banyak cacian dari mereka untuk Ayo Ting, -ting. Shiva memberikan mereka semangat ya untuk Ayo Ting Ting Dan isi install story Shiva yang ketiga Memang gak mudah untuk jadi bintang di langit yang tinggi Banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan Instastory yang selanjutnya, untuk mempersembahkan sebuah acara yang berkualitas kita butuh kreativitas dalam menciptakannya Baik dari segi ide maupun pemerannya Entah apa yang ada di benak Syifa, banyak sekali instastory-nya yang menuliskan tentang Ayu Tingting Kemudian yang terakhir di sini emang sih dia kakak gue Gimanapun gue pasti orang yang bangga duluan sama dia tapi gue nggak malu sama rasa bangga gue ini karena emang terbukti Kakak gue pekerja seni yang berkualitas, profesional, dan terbukti nyata. Begitu tulisan-tulisan Syifa di akun Instastory-nya yang membuat semua penasaran apakah yang terjadi, tapi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kedua adik-beradik ini selalu saling mensupport satu sama lain. Tidak goyah dengan goncangan yang diberikan para netizen, yang baik maupun yang buruk, yang jahat, apalagi yang sering mencaci maki. Sudah banyak ayu tinting melalui sehat selalu untuk ayu dan shiva. Semoga perjuangan kalian membawa berkah ke depannya Amin ya robbal alamin. Dan di sini ada sahabat kita Hesi Galeri yang memberitahukan bahwa Shiva tidak akan beraksi dan tidak akan menulis story story seperti ini jika kalimat yang dikeluarkan orang tersebut enggak berlebihan. Tapi, apapun itu, Shiva nggak sendiri. Banyak orang di luar sana, terutama fans yang akan selalu mensupport Kakak Shiva. Apapun yang terjadi, kita semua selalu bangga sama Ayu, tetap saling menjaga satu sama lain. Sayang kalian, I always love you. Untuk Ayu Ting dan Shiva, tulis heavy galeri di akun Instagram pribadinya, memberikan support kepada Ayu Ting dan Shiva bahwa para fans akan selalu mendukung dan mendukung Ayu apapun yang terjadi. Kemudian juga di sini dari Starovers 12 kita semua fansnya juga merasa bangga punya idol seperti dia. Dia bekerja keras sangat profesional dan totalita Dalam bekerja semangat terus Ayu Semoga Allah selalu melindungimu dan keluarga Amin ya robbal alamin Kemudian juga dari Esi Robi Atul Bener banget Padahal Ayu gak pernah menghujat rekannya sesama artis ya Sukses dan semoga Allah senantiasa melindungi Ayu Love You untuk Ayu Ting Ting. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan berita selanjutnya datang dari akun Instagram Syahershefamil. Syah pemirsa di sini ada beberapa foto Syahershef, ia ya, bersama anak kecil dengan latar belakang bunga Syakura. Di sini Syahir menuliskan, "Sama-sama pengujian gelap ini untuk kemanusiaan penting untuk melihat cahaya di ujung terobongan Mungkin senyuman tidak bisa menyembuhkan penyakit." tapi bisa memberikan keberanian dan harapan kepada orang-orang lakukan sedikit tetap positif dan bekerja untuk besok yang lebih baik mungkin tulisan share tersebut menggambarkan keadaan yang sedang mendesak di India ya karena sudah jelas sekali di layar televisi banyak sekali pemberitaan mengenai India yang sedang mendesaknya penyakit covid-19 banyak sekali yang berjatuhkan bahkan meninggal Gara-gara covid-19 Semoga syahir baik-baik saja dan selalu aman dimanapun berada Kemudian juga dari Syahrana syahir Aku harap kamu baik-baik saja Doa mimin <laughs> menyertai syahir Semoga dimanapun syahir berada dalam keadaan baik dan sehat Selalu ditunggu yang Semoga bumi segera membaik Semoga corona segera menghilang dan sini postingan yang terakhir nih ya Berita yang terakhir di sini ada Ayu Ting Ting dan Syahir Syahir Yang sama-sama melike status masing-masing nih Masih ada rasa kah di antara Syahir dan Ayu Ting Ting Terlihat ya keduanya sama-sama melike Foto yang mereka kirimkan di akun Instagram pribadi mereka Boleh sahabat perhatikan bahwa di bawah postingan bunga Ada foto Ayu Ting Ting disukai oleh Ayu Ting Ting Begitu juga dengan foto Ayu Ting Ting disukai oleh Syahir Sehat selalu untuk Ayu dan Syahril. Semoga diberikan kebahagiaan walaupun sudah memiliki pasangan masing-masing